Yo, Halo semuanya, selamat datang kembali di Roblox Car Driving Indonesia dan di video kali ini saya akan mencoba salah satu mobil yang bisa dibilang ini adalah mobil yang paling jarang dipakai bahkan saya belum pernah melihat ada player yang memakai kendaraan ini atau membeli kendaraan ini yaitu adalah salah satu mobil Tokoma Avanza Panel Fan Jadi bisa kita lihat bedanya dengan toko ma Avanza atau toko ma Velos ya. Bisa kita lihat di sini dia blind fan ya. Artinya dia ini dikhususkan untuk barang biasanya. Jadi kursinya itu hanya ada dua di depan biasanya ya. tetapi ini dia memiliki empat kursi. Benar. Hmm, Satu dua tiga empat ya empat ya. Belakang nggak ada. Jadi empat kursi di empat penumpang yang bisa di dibawa oleh mobil ini gitu. Untuk selengkapnya dia seperti biasa ya karena ini adalah mobil barang peruntukannya dia menggunakan velg kaleng di empat sisinya dan tanpa wiper belakang, tanpa defogger eh defogger atau apa sih belakang ya defogger eh. dan ya seperti ini basic sekali plastiknya ya tapi nih spionnya satu cat sama body ya ini warnanya ya. belum plastik sih plastik cuma bawahnya aja dan ya ini basic sekali tanpa fog lamp cuma headlamp doang ya dan lampu kecil belum ada fog lamp dan yap sampai basic ya saya tahu sih kenapa orang-orang jarang beli kenapa player car driving Indonesia ini jarang membeli mobil ini karena ya tampilannya kurang estetik kurang menarik ya okelah lah langsung aja kita coba untuk performanya karena mobil ini saya beli dengan harga sangat murah yaitu di harga 89 jutaan ya kalau nggak salah itu di Bekasi dan itu dia cuma 90 horsepower tadi kalau tidak salah ya oke okay. kalian bisa lihat fullnya masih 100 ini baru saya beli dan langsung aja kita coba untuk akselerasi 0 ke 100 nya itu tadi adalah akselerasi. Ya, dari 0 ke 100 ini mobil bukan buat balap-balap sih. Ya, <laughs> untuk ngangkut barang aja, sebenarnya ekspedisi c lambat itu bisa menyediakan mobil ini. Ya, karena ini lumayan loh, grand max <laughs> versi grand max kan versi itu dan Kalau ini Avanza versi Tokoma gitu kan, tapi oke okay lah. Mungkin karena ini nggak tahu apakah ini. Sebenarnya kendaraan untuk uji coba ya Saya kurang tahu juga Tapi ya Nyatanya begitu ya Player di car driving Indonesia ini gak, Saya jarang sekali ada yang lihat Saya jarang sekali lihat Player yang pakai ini mobil gitu Dan sekarang kita akan coba Untuk top speed dari kendaraan ini Apakah sama dengan tokoma Avanza yang lainnya ya Yang tipe E, tipe G Langsung aja kita coba untuk Top speed dari kendaraan ini A few inches later ya bisa kita lihat top speed ada di angka 171 km per jam itu pun uh, sedikit ini ya sedikit berusaha jadi kalian harus jalannya lurus dan ya mungkin bisa dibantu dengan sedikit jalanan turun gini ya jalanan turun turunnya sedikit sih nggak banyak Ya kayak di puncak oke okay, jadi kesimpulannya apakah mobil ini worth it tergantung apakah kalian membeli mobil ini tidak terpaksa ya atau kalian membeli dengan suka-suka cuma buat karmid ya kan semisal ada karmid dengan mobil yang mengharuskan Tokoma Avanza dengan blind van ya mobil ini cocok sih tapi buat kalian yang ingin membeli <laughs> hanya untuk ya sebagai daily driver sepertinya mobil ini kurang cocok untuk kalian karena ya seperti yang bisa kita lihat karena mobil ini tampilannya kurang menarik menurut saya atau speednya 171 km per jam ya sama sih dengan toko maafan yang lainnya tapi dengan top speed yang sama kalian bisa mendapatkan tampilan yang lebih bagus daripada mobil ini gitu oke okay. terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini yang akhir review yang gak gak, gak niat ini <laughs> review yang gak salah-salah ini <laughs> sampai coba di video yang berikutnya